Kemudian kita coba lakukan penelusuran apakah hasil pencariannya akan tersimpan atau akan terhapus. Saya contohkan seperti ini, setelah hasil pencariannya muncul kita kembali lagi ke beranda, kemudian kita cek lagi ke kolom penelusurannya. Nah riwayat penelusuran kita yang tadi ternyata sudah terhapus secara otomatis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara agar histori penelusuran youtube bisa terhapus secara otomatis nah, untuk teman-teman yang mengutamakan privacy, mungkin akan sangat terganggu dengan histori penelusuran yang menumpuk seperti ini dan sebetulnya, untuk histori penelusuran ini bisa kita hapus secara manual seperti ini, satu persatu tetapi, ini memakan waktu yang cukup lama dan buang-buang waktu juga di sini saya punya cara lain agar saat kita melakukan penelusuran di YouTube, histori penelusurannya tidak akan tercatat otomatis di sini. Nah, bagaimana caranya? silahkan simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita buka aplikasi YouTube seperti ini. Oke, di sini saya coba dulu sebelum mengaktifkan penghapusan otomatis untuk histori penelusuran YouTube. Nah, saat kita melakukan pencarian dan memasukkan kata kunci seperti ini, maka secara otomatis histori penelusurannya akan tersimpan seperti ini. Untuk tasinya. Pertama kita masuk ke akun YouTube yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian kita masuk pada setelan. Setelah itu kita pilih kelola semua history dan di sini kita pilih akun YouTube yang kita gunakan. Nah, pada history YouTube ini kita masuk pada bagian kontrol. Nah, teman-teman di sini akan ada pilihan sub setelan mana saja yang akan menyimpan history secara otomatis dan di sini contohnya ada dua yang aktif yang pertama sertakan video YouTube yang anda tonton artinya kalau misalkan substelan yang ini aktif maka setiap video yang kita tonton akan tersimpan secara otomatis yang gunanya untuk mempermudah YouTube melakukan rekomendasi konten apa saja yang ingin kita lihat dengan berpatokan pada video yang kita tonton terakhir kemudian yang kedua sertakan penelusuran anda di YouTube artinya kalau misalkan yang ini kita aktifkan semua histori penelusuran kita akan tersimpan secara otomatis seperti yang saya contohkan di awal tadi Nah agar histori penelusuran YouTube tidak tersimpan secara otomatis kita harus menonaktifkan sub setelan yang ini dengan cara kita klik pada tanda checklist yang ini kemudian kita pilih jeda Nah setelah ini maka penelusuran yang akan kita lakukan di YouTube akan terhapus secara otomatis Oke tahap selanjutnya kita masuk pada bagian history kemudian Kemudian, di sini kita pilih hapus untuk membersihkan semua histori penelusuran yang sudah tersimpan sebelumnya. Oke, setelah semuanya selesai, kita kembali lagi ke beranda YouTube seperti ini. Kemudian, kita coba lakukan penelusuran apakah hasil pencariannya akan tersimpan atau akan terhapus. Saya contohkan seperti ini.